Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kaum -kawan, kawan muslimin dan muslimat bersama saya kembali Novel Al-Idrus Apakah kita ingin dosa kita diampuni? Apakah kita ingin hajat-hajat kita tercapai? Jawabannya pasti tentu. Siapa yang tidak ingin dosanya diampuni dan hajatnya terkabul? Lantas bagaimana caranya? Caranya cukup mudah sebetulnya. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika seorang sahabat Ube bin Kaab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, tuh Rasulullah, saya banyak berdoa. kira-kira berapa banyak waktu doa saya yang saya gunakan untuk bersalawat kepadamu? Maka Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, masya terserah engkau. Rasul tidak mau memaksakan kepada sahabat, masya terserah engkau. Maka Ubay bin Kaab menjawab, bagaimana kalau 25 dari waktu saya berdoa saya gunakan untuk bersolat kepada anda wahai baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul pun menjawab masya'ata terserah engkau tapi kalau engkau tambah itu lebih bagus menarik sekali Rasul menyatakan kalau engkau tambah lebih bagus maka Ubay bin Kaab mengatakan wahai Rasulullah bagaimana kalau dua 3 dari waktu doa saya saya gunakan untuk bersolat kepadamu lagi-lagi Rasulullah menyatakan salam, ma terserah engkau. Tapi kalau engkau tambah, itu lebih bagus. Sampai akhirnya Ubi mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau 50% waktu saya berdoa, hanya saya gunakan untuk bersolawat kepadamu. Maka baginda Muhammad SAW menyatakan, ma terserah engkau, fa'in zitta, tapi kalau engkau tambah, itu jauh lebih bagus. Maka saat itu Ubay bin Ka'b mengatakan kalau begitu ya Rasulullah seluruh waktu saya untuk berdoa saya akan gunakan untuk bersolawat kepadamu maka Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam idzan yukfamu dhanbuk kalau begitu apa yang menjadi keinginanmu dipenuhi oleh Allah Ta'ala Dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau begitu saudaraku mari kita berbanyak salawat dan salam Semakin banyak kita bersolawat Semakin besar ampunan Allah Ta'ala Dan semakin mudah hajat kita tercapai Berapa jumlahnya? Seperti yang Rasul katakan Bebas anda tentukan jumlahnya masyita, Terserah engkau Karena itu kalau ada orang mengatakan Tidak boleh membatasi jumlah Bertentangan dengan hadith ini, hadith ini Rasul menyatakan, "Masyehta, Ma jumlahnya berapa terserah engkau, waktunya berapa banyak terserah engkau. Yang penting kita senang, yang penting kita enjoy, yang penting kita nikmati, yang penting kita happy." Ini hadith yang sahih, riwayatnya Imam Ahmad, Imam Tirmidhi, Imam Hakim menyatakan hadith ini Hasan sahih. Semoga bora dan manfaat. Limpa, uh, perbanyaklah Salawat kepada Baginda Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh